Ah uh, Mustaqim, tolong bawa uh, apa apa harus dulu, pergi dari hal itu. Uh, Insyaallah nanti boleh oke okay lagi. Wah nanti Mustaqim lagi. Mang digantikan ya. <tuk> <tuk> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tech. Oke cuy, bagaimana keperkurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy Seperti biasa saya cakap ya, jangan lupa basuh tangan, cuci tangan, dan selalu jaga SOP cuy Jaga kesehatan pastinya cuy ya Oke sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment dan subscribe channel ini cuy Kalau memang kurang suka, kalau memang video ini menghibur, bisa di-share gitu ya Kalau memang gak menghibur ya skip aja video ini cuy ya Oke, okay, sudah lama banget ya kita nggak mereaksi sepatu yang live cuy. Ya, yang mana di sini saya akan mereaksi yang uh, lawas dulu, cuy. Ya, video-video sepatu Reunion live yang dua ribu lima belas, cuy. Ya, di sini saya tertarik karena lihat thumbnailnya, cuy, dan thumbnailnya itu ada Pak Kodi, gitu ya. ada uh, Rupi. Ya, uh, di sini itu sepatu Reunion live 2015 ribu lima episode. Yang kedua belas cuy ya Seperti biasa saya mengambil video ini Dari Project Lawat Dan karena durasi sepatu Renan Life 2015 Itu singkat jeng Gak terlalu panjang Jadi uh, video ini tuh terbagi dua part ya Part pertama yang ini Dan selanjutnya part kedua Oke tanpa berlama-lama lagi cuy Tanpa membuang masa Jom kita tengok videonya Oke videonya udah siap Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy Tiga dua satu peng oke okay, project lawak jangan lupa subscribe juga ya uh, youtube channel dari project lawak alright guys back to my channel so, to kali ini kita ini sebatu, 2015. jadi And artis so, nih yang kucingnya sih oke ya Mengapa engkau menyanyikan lagu yang sebegitu di pagi hari ini? Wow. Seorang hakim berkarakter di dalam rumahku. <laughs> Takde, long, long. Saya saya kan doktor, long. Itu aku medicine. Oh. Jadi saya kena nyanyi lagu yang kena dengan saya. Ada kaitan dengan perubatan. Ya. Yeah. Tika dalam saat ini adalah kena guna dengan perubatan. La, la, la, la. Long, Long, Long. Yeah. Ok sebelum kita pergi kerja ni, Long. Yalah kita kena rehat dulu apa-apa. Yeah. Jadi Long saya tengok semalam dah keluar sok khabar eh, Long semalam. Ah, Long story-nya. <laughs> long story, very long, long story. Long story? Apa apa, apa apa, kes ni, Long? Curi sleeper. Sampai dibawa ke mahkamah. Ya. Yeah. <laughs> Curi sleeper. <laughs> Curi sleeper. Saya, Long, saya semalam punya passenger saya sangat... Pesyen. Pesyen je. Pesyen saya passion saya memang menguji kepesyenan saya semalam. Saya be begini ceritanya, along. Saya cuba mengoperasiankan dia. Ya, ya, ya. Jadi pada operasi tu, ialah biu semua dah masuk tau, Long. Masuk? Semua dah masuk, Long. Semua dah bersedia, Long. Jadi masa nak mula operasi tu, Long, gunting tak ada, Long. Ha, <laughs> Agresif banget ya, di 2015 ini cik Tapi saya, saya bangga Lung Ya ni, Ni, Jangan, jangan Ah tak, Kita punya Dah lama balik kampung mau datang kerja Haa... Ah, ah, itu pejabat. Don't ingat. Don't mas masih ingat wajah dia lagi. Saya tengah cakap sama siapa sekarang? Tengah ni. Ni dulu. Ni dulu. Ya, kamu dah lama bercuti kan? Saya dah lama. Bercuti. Masih ingat lagi selot-belot dalam rumah ini? Ah ingat lagi. Cuma Silih. rasa macam... Kita duduk di bandar kan, KLCC semua orang dari sini. Ya. Yeah. Uh. Tapi kenapa pintu rumah pintu kampung? Haa... <laughs> <laughs> Semasa awak balik kampung, kita renovation lepas sana. Oh, jiwa uh, kampung tu nak ada? Masih ada. Ya. Sekejap. Uh, oh. Takut balik kampung buat penyakit macam-macam. Kita cek dulu. Okey, okey, okey, okey. Eh? Saya doktor. <tuh> saya doktor, eh? Saya cek awak, Aduh, okay. kangen banget ya lawakan ini. Ha? Alamak, panggil paham lagi. Baik ah. macam ni tadi, awak tu sumbat sini. Mula awak dah ni. macam tu. Saya nak cek. Taik nafas. Taik nafas. Kau di sini. Oh, ada sendi yang patah masuk belakang kampung. Oh, itu je pas dia? Bukan tak, saya set uh, bahagian sebelah sini. Oh. Okay. Uh, Ustaz Kim, <laughs> dimanakah uh, adik kami yang seorang lagi itu masih tidur lagi kah? Haa, uh, ah, adik tengon. kita seniman. Dah dah, ya. dah bangun dah, nak saya kejutkan ke? Uh, kalau boleh biarlah dia tidur tetapi baiknya biarlah dia masuk <laughs> Salam dunia Urrahim ya Anak kecil menangis-nangis <laughs> Berlari mencari ibu dan ayah Binatang berkeliaran Burung, gajah, Anak-anak, anak-anak, anu ini je? Hey, binatang Duduk. Man, Man. Man, sini Man. Man, Sinim. Rasanya agak Padang kecil ada teater hati. ya. Metod sangat adik kita gitu seorang ni. Metod sangat ni. Belakon cerita apa sekarang ni? Ada ada, ada, ada buat pentasan drama yeah. atau apa? Ada. Apa, apa? Transformer. <laughs> Transformer sekarang ni? Oh, Alhamdulillah. Bagus, Masalah. bagus. Uh, amat mana dengan keadaan dan kesihatan ayah dia kami. Ah ini ah. saya nak, ini saya nak bagi tuan. Ya. Ah, saya dah tak sanggup jaga ya, ayah tuan. Ayah Nampak? tuan ni saya rasa dia dah nyanyuk tuan. Nyanjuk. Sebab masa tuan tak ada saya tengok dia mandi dalam singki tuan. Apa? betul Barah. Apa? Singki. Saya nak bagi tuan. Ah, saya dah tak sanggup jaga ya, ayah tuan. Ayah Nampak? tuan ni saya rasa dia dah nyanyuk tuan. Nyanyuk yang saya masa faham. Sebab tuan tak ada saya tengok dia mandi dalam singki tuan. Singkir itu apa, cuy? Mandi dalam singkir. Betul. Barangkali ada betulnya kerana daripada segi psikologinya, apabila orang itu sudah berusia 80 tahun ke atas, beliau akan mengalami penyakit ini. Bagaimana Mak pendapat? Maknanya menanti hari senja di ujung. Anak-anak senja. Kembali. Ya. Salam dunia. Itulah Itu adalah kitaran hidup sebenarnya. Apabila kita berumur 80 ke atas, kita akan menjadi seperti bayi kembali. Jadi maknanya betul di dalam singki. Kalau begitu bagai dikata, kita mesti lakukan sesuatu terhadap ayahanda kita. Oh ceritanya saudara semua tuan ayah. jaga dia ke tuan sebab saya tunggu. Ma. Oh ini. <tuk> <tuk> <tuk> Baru masuk. Ah. Pa, Pa. Ayah ke mana? Ayah nak bersih. Rahim dengan oh. akal. <laughs> angin. Angin, angin. <laughs> uh, uh. Ayah. Saya rasa elok Ayah berehat sahaja. Ah, uh, Ayah duduk dulu, Ayah. Kan dulu, ayah. Kalau boleh, saya <tuk> cek dulu apa semua. Takut <tuk high hybrid laser semua naik dah ni. Uh. Cuba Ayah duduk dulu, dulu <tuk> ya. Cuk Cuk Ayah. Ceput saya cek dulu. Ayah. Ayah, Ayah. Sekejap, Ayah. Aduh, memang ekspresi. Teruk -teruk air, eh, jangan jangan tak elok ni. Satu tu. Jim Carrey. Kenapa <laughs> ya? 80. Semua okey, semua okey, semua okey. Okay. Okay. Okey ke? Ha, cuba cek. Eh? cuba tengok. Oi. Nampak gayanya. Masalah nampak ti dah ni. Hai, tak boleh. Ayah minta, ayah kita. Eh, tangan. Oh. Tangan kau. Ah. Ayah, ayah, ayah. Serius ke? Ayu tak, ayah tak matikan? Serius ke? Mati dan hidup... Ambil lagi. ...suatu penyianan yang harus ditempuh setiap manusia. Ayah. Salam dunia. Dah padai pun. Salam dunia. Harus dipimpin. Duduk, ayah. Oh, lupa. Salam dunia. No, no. yeah. Long, maknanya bienimum... sekarang ni kita kena Siapa cari galak Long. Betul. Saya rasa mungkin Mustakim pun tak larat lagi menjaga ayah kita ni. Hahaha, betul. Jadi kita kena cari seorang pembantu lagi. Betul. Ada benar betul-betul kata-kata saya ni? Betul. <laughs> Kalau begitu, apa kata kita iklankan secepat mungkin siapakah yang bakal menduduki di tempat yang pertama? <laughs> <laughs> apa tu? Calon, calon. Uh, saya boleh cari dalam uh, telefon saya dulu. Saya cuba cek tengok uh, passenger siapa yang boleh dicekkan. Pembantu, -pem -pem pembantu ya. Hello, hello. Ya, ya. Siapa tu? Uh, <laughs> Doktor Kamal. Ini ayah ni. <laughs> saya dah bagi itu, uh, nanti waktu saya datang ke rumah kami memang ada kat rumah ni tunggu aje okey terima kasih assalamualaikum tolong cepat sikit angah halong ah. nak pergi kerja ni tahu tahu Tapi kejap lu saya dah saya tekan uh, bah bah alah apa hal pula ni bah uh, saya dah call kan nanti ada pembantu baru ya selain daripada mustaqim ni ya ya ah uh, eh boleh jaga boleh insyaallah Ah uh, ni mustaqim tolong bawa a uh, apa apa masuk dalam dulu pergi dia rehat dulu uh, insyaallah nanti boleh okay lagi bah <tuk> nanti <maju>. digantikan ya <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Apakah begini <tuk> Memang memang ber mereka berdua ni kompak yang mulai dari 2015 ya ternyata ji Sampai ke ini ya. Mereka melakukan JKK Kampung Kalut ya. Saya di sini mendapatkan kemisteri Pak Kodi dengan apa? JP itu baik banget cuy ya. Baik. Kemisterinya di sini je. Itu mustahil membawa ayah uh, masuk ke dalam. Tidak ada lepas kan. <tik> <tik> Ma Macam kucing dipegang. pegang. <tik> Sudah tiba masanya kita mem memanggil pembantu yang lain. Ah ni Long, kita nak kena bincang juga Long. Pasal Mustaqim punya gaji kita dah tahu berapa. Untuk pembantu yeah. baru ni, berapa yang kita nak letakkan harga dia tu? Dua ringgit. Gaji sebenarnya adalah dunia semata-mata. Oi. Apa benda dunia semata-mata? Baiklah, perutup dia. Serun saya rasa dalam RM4,000 ada satu perkara yang sesuai dalam kebidangan ni. Ya. Yeah. <laughs> kebidang, kebidang ah, dalam bidang ini. Dalam kebidangan ini. Halo. Ah, gantung saja. <laughs> ah, tuan. Tuan. Ya. Yeah. Ah, yeah. ah Ni. Apa? Ah, ah, Ayah Tuan apa? kencing kat pantal lah. <laughs> takat itu pun kamu nak bagi tahu kami dia dah makin menggila Tuh, tu kat belakang tu ayuk uh, ke ah uh. Abis cuba oh. kau dulu eh habis semua batu-batu semua dia dah kokak lah <tuluh> apa? apa dah berlaku everybody everybody oh private kedah oh private kedah Ayah Ayah <tuluh> Ayah ya tenang aja dia babosok Not Sergeant aja. Eh, kan? Habis? Habis? Sarjana San. <laughs> eh, eh, masuk masuk dulu. Masuk ah, dulu. Ah, Sarjana. Ya ayah. Ya, ya, masuk eh, masuk, ay, masuk ay, dulu. Ya, tuan, masuk dulu. Tuan, masuk dulu. tuan. Tuan, <laughs> tuan. Masuk dulu. Masuk dulu. mak ya. Masuk <laughs> ah, dulu. Dah berapa yang teruk tu. Ah, Harap-harapnya ah, bolehlah orang tu sampai sekejap lagi. Ya lah. Ah. You not my brother! <laughs> <laughs> you not my brother! Ini siapa pula ni? Ah, masuk, masuk. aso masuk, masuk. Masuk. Hello. <laughs> Tengok tu ha, mana pula orang yang saya telefon tadi tu? Ya. Lagi lah. Tu tak masuk-masuk aku. No, ah, aku no, dah telefon. Selamat. Itu Salah. Buka tu tarik dalam. Tolong Suri ikut dekat, suri ikut dekat, ikut dekat. <laughs> ah. Salam. Alright guys, so, do do this is Haji Dani. Dance friend. Like, subscribe. Jom like dan Okay, ji. <g> <laughs> Sumpah, episode yang ini lucu banget ya, karena ya mungkin itu cuy, karena favorit saya yang jadi tamu jemputan di sini cuy. Mereka tuh kayak gimana ya, chemistry jam dengan apa? <tuh> e, rupi tuh dapat banget gitu ya. Mengapa saya selalu menyarankan ya e, yang cocok banget menggantikan untuk sementara menggantikan SUV di sepatu Live tuh adalah. Pak Kodi gitu ya Saya pernah berkomentar gitu Waktu di acara live TV Yang ada di Malaysia itu Tentang pencarian ini ya Pencarian sepatu yang hilang gitu ya Saya sempat berkomentar Karena saya yang memang memang ingin Kalau Pak Kodi yang Untuk sementara menggantikan Suaib di sepatu Renyan cuy ya Makanya saya memilih untuk berkomentar Bagaimana kalau yang menggantikan Untuk sementara itu adalah Pak Kodi gitu ya dan banyak juga yang like gitu ya Tapi, tapi sayang banget ya Yang gantikan posisi Swap untuk sementara itu yang Belum terlalu Saya kenal gitu ya Jadi sayang banget gitu ya Coba saja ya yang menggantikan Swap itu Paku di waduh gila sih Semua episode pasti saya tengok Pastinya cuy ya Semua episode pasti saya tengok cuy Oke dan itu aja cuy ya Untuk episode pertama Setelah ini saya akan upload lagi yang episode kedua cuy Oke, okay, jangan kemana-mana. Saya di Thank You Next, Thank You Next, dan Thank You Next. Bye.